Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang membuat youtubers itu jadi gagal. Nah, jadi ada beberapa hal yang membuat youtubers itu gagal. Jadi kali ini aku bakal memberikan beberapa contoh dan bakal menyebuti salah satu jenis channel. Tapi jangan jadikan itu patokan karena ini hanya sebuah contoh aja. Nah, jadi gini hal yang sering banget buat youtubers gagal itu tidak menentukan target target yang dimaksud bukan jumlah view atau jumlah like yang kalian dapat tapi target dari video kita Nah kita yang buat video tahu gak target kita siapa kayak sebilkue bilang aja ya target untuk anak-anak jenis channelnya itu banyak loh gue pernah ngelihat beberapa channel yang membahas tentang untuk anak-anak ya itu yang paling utama dari jenis channel mainan, channel badut, apalagi yang sekarang ini yang nggak perlu mengeluarkan modal tinggal belajar dunia editing aja, channel tebak gambar. Nah jadi targetnya anak-anak jenis channelnya berbeda-beda. Jadi kita tuh harus tahu. Siapa target kita dan channel kita mau dibuat gimana? Banyak banget yang udah main YouTube, semua dilibas channelnya untuk bapak-bapak, untuk mama-mama, untuk anak sekolah, untuk remaja putri, semua dilibas jadi gaduh-gaduh. Jangan seperti itu nanti channel kita gak ada arahnya. Jadi algoritma yang pada video kita itu tujuannya berserak entah kemana aja, jadi fokus aja ke target kita siapa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salah saat mengupload video. Jadi, siapa yang kalau upload, tinggal upload aja. Jadi, sebenarnya nih ya, kalau kita lebih teliti lagi ketika upload, itu ada beberapa settingan yang harus diperhatiin. Ya benar banget. Yang harus kita perhatiin itu yang pertama, thumbnailnya, judulnya, deskripsinya, baru ada juga nih jenis video kita. Ini harus diperhatikan dan harus ditentukan. Lalu yang selanjutnya itu lagi, banyak banget yang tidak peduli dengan SEO SEO ini merupakan Pada umumnya kita langsung upload Nah kita pilih filenya Kita random aja Karena ini apa ini random aja Kita open Sebagian youtubers pemula Itu langsung deh yang namanya kemari Keberikutnya langsung sampai habis Dan videonya nggak di setting Nah judulnya kalau namanya belajar Di deskripsi ini kita buat juga Itu satu hal yang berhubungan dengan belajar Ini judulnya Buat judul sebenarnya mungkin deh Gimana buat judul yang menarik, itu bisa kita buat dari sini. Nah, di sini ada beberapa list dari judul yang bisa kita comot atau kita pakai. Dan ini bukan kena copyright. Semua ini real free bisa kita pakai. Ini merupakan daftar pencarian dari banyak penonton. Nah, judul kita udah ikut dari SEO atau dari sumber pencarian, search. Setelah apa namanya kok pandai bahasa Inggris? Itulah pokoknya. Pencarian yang umum banget dicari di Youtube. Nah, penonton Youtube itu biasanya di tombol pencarian. Mengetik sebuah kata. Nah, kalau kita mau upload sebuah video, usahakan judulnya. Sesuai dengan pencarian rekomendasi di atas dari sebuah pencarian Youtube Banyak banget yang nggak menggunakan ini Boleh nggaknya? Boleh Nggak menggunakan CEO juga? Boleh Tapi persaingan kita ada di dunia thumbnail Jadi kalau judulnya pun tak apa-apa Tapi kalau thumbnailnya bagus Yang bisa menjelaskan isi dari video kita itu rasio kliknya bagus durasi nontonnya juga mantap pernah ngeliat gak orang buat judul ya simpel aja, tapi tangannya keren dan itu juga harus dipelajari lagi jangan asal-asal banyak lagi youtubers gagal yang sekarang ini tergoda dengan yang namanya jalan setan, jadi jalan setan ini banyak jenisnya ya. Mungkin kalau kalian yang udah main baru tiga bulan tapi menganggap harus instan, harus dapat, kalian biasanya beli jam tayang, beli subscriber, atau menggunakan VPN, menggunakan RDP. Nah, ini semua udah enggak ada gunanya. Beberapa tahun yang lalu, iya, bener. Banyak banget yang main itu dan worth it. Nah, sekarang, YouTube nggak mungkin diam aja dong. Melihat orang-orang yang menggunakan sistem seperti ini. Udah banyaknya banget yang pemutusan mitranya. Apalagi yang dia udah terdeksi sangat. Jelas ya, itu biasanya jam tayangnya dibuat nol lagi. Dan dimulai dari awal. Jangan sampai kayak-kayak gitu. Nanti mental kita bisa jadi ciut. Lalu yang selanjutnya lagi tidak mau melatih dunia kameramen. Nah, siapa yang di sini syutingnya sendirian? Cara syuting itu banyak caranya ya. Ada yang orang yang sekedar mau vlog aja. Ya, sepertinya ngambil HP dia nge gini aja bisa nggak? bisa juga, tapi nggak ada salahnya dong, kita lengkapi peralatan kita, nah seperti aku nih, aku kan syuting sendirian editing sendirian, dan menjadi pemantau videonya sendirian, jadi semua ini aku kerjakan sendiri kameranya aku gunakan tripod dan untuk mikrofon aku menggunakan sedikit bantuan dari mic <tuh> Apakah harus seperti itu? Enggak juga. Jadi sesuaikan aja budget, tapi sebisa mungkin, sebisa mungkin ya, buatlah video yang enggak getar atau shake. Nah, contohnya kayak video ini. Sekarang videonya enggak goyang nih. Nah, kenapa kita harus paham dengan teknik kameramen agar penonton tidak mual? <laughs> Jadi banyak banget yang dia kalau... Belum ya, belum belum pakai tripod Masih kayak gini, biasanya tangannya geter Atau dia nggak stabil Nah ini bakal membuat Video kita itu goyang Bisa nggak diedit bisa Tapi jadi kerjaan tambahan Karena menurut aku pribadi Tripod sekarang itu udah murah banget ya 35.000 ribu, di bawah 50.000 Itu udah banyak pilihan Tinggal pilih aja Mau pakai yang mana Lagi yang selanjutnya Hal-hal yang ngebuat youtubers gagal Salah masuk guru Ini sekarang ini udah banyak banget nih Orang yang menjadi Youtuber, tutor-tutor gitu Tapi nggak paham dengan apa yang dia jelasin Lalu dia berikan aja sama kalian Dia berikan sesatan Salah satu tutor sesat Yang mengarahkan kalian penggunaan VPN, penggunaan RDP Itu semua sesat Hati-hati ya. Banyak banget channel yang tenggelam gara-gara tutorial sesat. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.